Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ya teman-teman Ini lokasi Di pantai Berak muncar ya Ini, ini. Pau, pau yang mau berangkat kerja ya. Mau lihat-lihat lokasi Mancing ini so besok bisa berangkat mancing, bau-bau oh, cari -up ikan. sarikan Ya Allah Ini solok, Pak, e, Pak. lang banget dan solo Nah, kelemuru Ibu nah, Bu. Nah, bu. Oke, mancing. kayak mancing. La mahal, kan mahal. lo ini dibakar mantap ini nah, kasih sambal kemangi dan penyar dan bongkolu tanggung cari ikannya ya ini kermaka pinggir ini perahu-perahu untuk mengisi esnya ya jadi itu perahu-perahu besar yang di tengah itu nah itu itu perahu-perahu yang mau berangkat kerja ya buat mancing enak nih ya. Nah, nah, itu Tuh ada orang yang mau berangkat nih. Saya cusun ya. Nah, itu. itu mau berangkat kerja ya. perahu atau clarek atau brau garden kalau orang banyak kayak gitu tendekannya biasanya ini mau mengisi S untuk brawi yang mau bekerja nah. nah. inilah suasananya sore hari di pantai tebra ya, nah, itu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bekerja hai, hai, hai, hai, itu namanya prawu ojekan. ada hmm. yang buat itu prawu ojekan. Ada enggak? Eh? Parah. Ku ndelok Lemuru. Ku enak engko. Jalan-jalan itu kayak ada yang mancing, ada panggak Itu ikannya. nah ini. Dan itu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah, ini di pantai Braknya dulunya di pasar ikan tadi. Hai, nah, ini teman teman mancing hai, hai, hai, hai, itu itu. Sama dengan prau prau Madura, nah, itu gunung-gunung gunung hai, -gunung, gunung hai, gunung agung hai, Kalau lebih ke timurnya lagi itu alas Purwo itu ya, soalnya panjang banget itu gunung, nah, jangan ke timur sana. Ini lokasinya ya. Pra, ini ini lokasi pasar ikannya tadi, ini. Jadi yang ada di sana tadi. ya namanya itu ini, ini ada enggak? Mungkin kaakal ini. mancing ini? Oh, agak mendung ini. sore-sore jalan-jalan di sini enak teman-teman. apalagi -teman. itu di pelabuhan sana ya. pelabuhan sana lebih ramai lagi sana teman-teman. jadi -teman. suatu kita kasih tahu ya lokasi pelabuhan atau dermaga pelabuhan besar banyulalang ini. oke ya teman-teman cukup sini aja. mungkin video ini bisa libur teman-teman ya ini pemandangan-pemandangan sore hari di pasar ikan kebrak muncar ya teman-teman ini kalau mau naik perahu di sini gratis teman-teman tidak -teman. bayar kalau ada teman mungkin Oke, dari saya sampai di sini aja ya, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, teman-teman. Loncengnya juga jangan lupa. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.